Watak kuasa lebih Di dalam Tribun Jawa Watak ini digambarkan dengan laguni-geni Yakni mempunyai karakter seperti api Bila diterjemahkan Maka karakter yang ada pada kelahiran Sebut identik dengan watak Yang mudah tersulut emosi Mudah marah dan meledak-ledak